Jadi, <tuk tangan> selesai kegiatan luar biasa, <tuk tangan> Mama. berputar belanga berputar belanga apa mama mama hmm. Papa Papa! Woohoo!